Akan kebiarkan walau ribut menyentakmu yang tidur datang. King dan ular, bunda takkan berundur Nyamanlah Arjuna Beta, mimpikan yang indah saja Nanti bila kau buka mata, semua tak serupa Ada satu ketika, kau tak tahu mana. Nah, pergi jalan betulan, Anda tak jelas. Mata ambil yang syarat duri, hiduplah arjuna beta. Biarkan jasad yang luka selama Tuhan. Jelah. Gari tak terbayang mata. Nanti, semoga kau tak lupa, Bunda. Menunjukmu, Ananda. Hiduplah, Arjuna, Beta. Biarkan jasad yang luka selama Tuhanmu. Takkan engkau tercela, nyamanlah arjuna beta mimpi. Tak serupa Ngeri Tak terbayang Mata Bunda Takkan ada Sentiasa Nanti Moga kau tak Nyamanlah Arjuna Beta, mimpikan yang indah saja. Bila nanti kau buka mata, semua tak serupa.